lagi bersama rumoto vlog jadi untuk video kali ini tuh bukan video ngevlog di atas motor atau apa kita nggak lagi ngevlog di atas motor jadi hari ini tuh kita mau unboxing paket jadi kita kedatangan paket hari ini tadi sih baru dateng pagi jam-jam berapa tadi lupa jadi ini dia paketnya ukurannya sih gede sih. isinya apa sih ini penasaran kan Ya udahlah, langsung aja kita buka gak usah lama-lama ini kita keluarin dulu satu-satu. Ini apa sih isinya Ah. Oke, okay, next game. <coughs> Dan kita dapat singkirin dulu, jadi mulai dari dulu. Kita dapat kaosnya, Bipro. Tulisannya Bipro Indonesia Community. Terima kasih buat Bipro. Kaos sekarang kita lihat ini, ini dia barangnya. Eh, bentar buka dulu bubble wapnya, -wap deh. Bubble wrapnya, dosa ini hati, langsungnya buka, udah nggak sabar Oke, Jadi ini dia paketnya, Action Cam Bipro 5 alpha Edition Mark 3S dari Bipro. Kita, lupa, kita lihat ini desain boxnya, kita lihat desain boxnya ini. Kalau untuk desain boxnya sih sama kayak Action Action Cam pada umumnya sama kayak yang lain modelnya terus di dosnya di dusnya ini ada keterangan ini inside the box ini berarti apa sih namanya aksesoris yang ada dalam box lumayan banyak ada hari ini nanti kita buka lah aksesorisnya apa aja terus kalau yang di belakangnya ini ada spesifikasinya spesifikasi singkatnya ini tuh yang versi mana ya tulisannya Oh ini ini tuh yang versi super white jadi buat Pro 5 ini ada dua versi. Jadi untuk yang warna hitam ini dia Super white dan yang untuk warna abu-abu itu dia Ace Electronic Image Stabilization. Kayak ya kayak stabilis kayak stabilizer kayak gitulah. <tuh> Jadi lebih stabil videonya kalau yang, yang yang apa yang abu-abu. Kalau ini dia lensa Super white Lensanya lebih jangkauan, lensanya lebih luas lah pokoknya. Ini lensnya ini 170 derajat white angel kalau yang abu itu kalau gak salah itu 100 sekitar 150 derajat lensanya itu yang lensa biasa kalau yang lensa white itu dia 170 derajat dan ini udah waterproof tapi ini dia waterproof dengan case nya ya Kalau untuk bawahnya mah belum waterproof dan ini dia ini resolusi maksimalnya 4K Ultra HD terus ada remote control nya Lensa super wide dan dapat mic eksternal juga. Ini burst high speed, burst jadi ini spesifikasinya di dus tulisannya. Udah enggak ada lagi kalau ini mah gambar kameranya 4K remote control eksternal mic super wide Untuk videonya 4K 30fps, fotonya 16 megapixel control view share kita langsung buka aja isinya buka dosnya maksudnya dos, buka dos dos dus. dia kameranya kita buka ininya, ini lepas kita buka isi dusnya dulu. ini aksesoris kayaknya dalamnya kameranya mau belakangan dulu. <tuh> yang pertama itu ada apa ini stiker B Pro 5, ada ini buku garansi kayaknya kartu garansi buku garansi. Nah ini dia. Ini ada kartu garansinya. Stiker kartu garansi terus ini tuh apa ya sih? Enggak tahu ini apa. Ini ada kain lapnya buat ngelap-ngelap kayak lensanya biasa kayak gitu. Terus ini ada kabel ties buat ngikat kayaknya. Terus ada ini dia remote. Ini isinya lengkap. Lengkap amat. Ini udah tinggal pakai ini mah. Ini remote jadi kita itu bisa ngontrol kameranya dari remote, kontrol buat eh nyala, udah nyala. Jadi kontrol buat ngerekam, foto, video sama berhentiin video. Remote. Terus apa lagi isinya? Ini tuh ada. Nah ini dia. Mic eksternal, udah dapat mic ex... apa mic eksternal juga. Ini buat motovlog, buat ngevlog nih udah enak sih, udah lengkap, udah dapat mic eksternal. Soalnya pengalaman tuh, kalau buat ngevlog itu, ini yang paling apa, buat supaya suaranya jernih, harus pakai mic eksternal. Terus ini ada 3M-nya, buat nempelin itunya, sama ini kawat, nggak tahu ini kawat apa. Terus ada apa lagi? Nah kita keluarin dulu semuanya. Kita keluarin dulu semuanya jatuh ini ada mountingnya dapat mounting satu dua terus mulai tiga ini mounting biasa kalau buat di stang sama ini juga mounting dan berapa ini satu dua tiga empat lima udah lima ini buat jadukan mountingnya 6 ini case yang tanpa waterproofnya case apa sih namanya kalau buat di luar kan tapi bukan yang buat yang waterproof. Terus ini ada kabel chargernya, kabel USB-nya. Lumayan lengkap sih paketnya. Aksesorisnya ini udah siap pakai kayak gini mah. Udah dapat mounting banyak, udah dapat mic eksternal juga kan. Tinggal pakai, terus sudah dapat ini back apa? Backdoor cadangannya kayaknya buat case waterproof. Sama ini kepala chargernya dan ini biasa buku panduan aku oh, bahasa Indonesia kirain bahasa Inggris soalnya nggak bisa bahasa Inggris <laughs> bisa lah masa nggak bisa maksudnya cuma ngomong-ngomong nggak -ngomong bisa doang dan yang terakhir ini dia kameranya Bipro 5 Mark 3 Alpha Edition kita buka dulu case ini case waterproof dia udah sama udah kepasang case waterproofnya kita buka dulu case waterproofnya <coughs> kita keluarin kameranya kita buka lensanya ah. baterainya mana baterai di dalam kayaknya ntar cek baterainya dulu lubang baterainya mana sih oh ini di bawah oh iya baterainya udah di dalam di pro 5 dia cuma dapat satu baterai aja ya paling kita tinggal beli baterai cadangannya lagi ya buat cadangan baterai supaya kalau tiba-tiba apa buat kalau baterainya udah low kan buat cadangnya bisa beli satu atau dua lah Terserah. dari tergantung kebutuhan sih kalau saya mah biasa nyediain tiga baterai ini kameranya ini tuh oh ini tuh yang abu oh iya abu kirain tadi black soalnya kelihatannya dari luar tuh black jadi ini yang abu, kalau yang abu ini lensa super white, kalau yang black tadi itu, kalau yang black itu apa electronic image stabilization. Jadi ada stabilizernya. Jadi kalau ngerekam video tuh lebih stabil, kalau yang warna black. Kalau yang ini stabil, cuma lebih stabil yang hitam. Cuma ini kalau yang ini kelebihannya tuh dia lensa super white 170 derajat. Jadi jangkauan kameranya itu lebih luas. Objeknya tuh apa? lebih luas lah pokoknya ketangkapnya dan kalau untuk yang black itu dia lensanya cuma maksimal 150 derajat soalnya lensa biasa bukan lensa super wide kan ini bodinya kayak plastik gitu sih plastik kayak plastik tapi dilapisin karet ini kalau dikukui membuka sih nggak oh enggak nggak membuka kalau di, di apa ditekan pengikuk ini di samping samping kiri ada tombol <coughs> up sama down buat navigasinya kayaknya. Di sampingnya ini ada slot micro SD, apa USB, terus ini apa ya HDMI mini HDMI kayaknya yang ini. Sama ini ada slot audio jack buat ini. Mana sih tadi? Mid nya tadi mana? Oh ini nih colokan audio jack buat mic eksternalnya jadi tinggal colok nggak perlu beli-beli adapter lagi kayak action-action cam yang lain kan harus pakai adaptor. kalau kita mau pakai apa mic eksternal kayak gini kalau ini tinggal colok karena udah ada colokan audio apa audio jacknya enggak dan enggak perlu mood karena biasanya kalau action-action cam yang lain tuh harus di dipasang colokan audio jack kalau yang ini mah tinggal tinggal colok nggak perlu adapter nggak perlu di -mode. jadi nggak perlu ngeluar, keluar keluar duit lagi oke kita coba nyalain oh tombol power di atas eh, di depan tombol power ini untuk LCD depannya LCD monokrom 0,5 inch dan ini LCD belakangnya yang 2,2 yang 2 inch yang di atas ini tombol apa sih namanya tombol start kayak kita mau mulai video atau foto. Tuh langsung aja. Ditahan lama kayaknya. Oh iya. Ini screen-nya Coba kita pasang di helm. Kita matiin bentar. Kita matiin, kita pasang yang case waterproof-nya. Oh, kalau pakai case waterproof dia nggak bisa ini, nggak bisa pakai out oh, apa sih elek eksternal mik eksternal Kalau pakai case waterproof, jadi kita harus pakai case yang ini. Ini soalnya kan nggak ada lubangnya. Iyalah, kalau ada lubangnya, maka airnya masuk bukan waterproof lagi. Jadi kalau pakai case waterproof kita nggak bisa pakai mic eksternal. Jadi harus pakai yang case ini. Ini sekalian ngebahas setup kamera ya. <tuh> Kalau banyak yang minta-minta apa? Nanyain setup kameranya kayak gimana bang di helm. Jadi kita sekarang sekalian bahas. Ini masukinya gimana? Sih? Oh ini. Bener kak? Oh bener. Terus montinya mana? Terima montinya. Monting, monting. Oke okay, jadi ini udah kepasang di helm kayak gini posisinya ini mountingnya agak panjang nanti mungkin gak diganti yang pendek jadi biar agak ke atas sedikit posisinya jadi setup kamera saya kalau ngeluk sih kayak gini di atas di pad di bagian padnya kalau dulu mah di bagian sini di depan tapi setelah dicek-cek dicoba-coba ternyata emang lebih, lebih bagus kalau setupnya di bagian atas lebih gimana pokoknya lebih bagus lah. Ini remotenya oke, jadi ini kita coba dulu. <coughs> remote-nya kayak dilepas. Ini remote-nya, ini yang tombol merah ini buat nyala apa, ngematiin layar. Jadi kayak gini, kalau kita tekan, dia nyala kayak gini. Tekan, dia mati, layarnya mati. Kalau ini yang foto, sama video, coba kita nggak tes foto ya. Kita coba, kita tekan yang foto, fotonya yang di tengah, bagian tengah, Bentar. kita tekan terus kita coba yang video kita coba yang video di bawah Oke, dia udah nggak kita coba ah dia mulai ngerekam video kalau cara matiinnya juga sama sih kita tekan lagi nah dia udah mati videonya udah berhenti ngeri kok jadi nanti untuk setup setup kameranya mah di sini <tuh> di atas helm sini di pad Ya, di ini kita langsung tes. Coba aja di jalan, kita pakai ngevlog ya. Muter-muter dikit lah, kita pakai cuma bentar dikit. Oke, okay, jadi kita langsung aja ke hasil videonya. Oke, sekarang kita mau ngetes ini. Ngetesnya pertama di resolusi 4K 30fps dengan mic eksternal. Nanti, baru habis itu kita nyoba resolusi di bawahnya. kita nyoba putar-putar suaranya masih jelas nggak ya pakai mic eksternal soalnya ini anginnya rada kencang Oke, sekarang ini nyoba di resolusi 1080 120 fps. Tadi kan 4K, sekarang 1080 120 fps. Ini masih pakai mic eksternal. suara satu, dua, tiga, tes, tes, tes. Oke, sekarang ini kita nyoba yang resolusi 720p 240 fps. Masih pakai mic eksternal juga. Tadi 4K 60 fps eh, apa 30 fps, sekarang terus 1080p 120 fps dan sekarang 720p 240 fps. Oke, langsung aja kita coba lagi. Oke okay, sekarang kita coba lagi ini yang resolusi 4K 4K 30fps tapi di kondisi malam atau low light kan yang tadi kan kita coba di siang hari sekarang kita coba di malam hari dan ini nggak pakai mic ekstra alias pakai mic bawaannya kalau yang tadi siang kita pakai mic apa mic eksternal kalau sekarang kita pakai mic bawaannya tanpa mic eksternal pokoknya Dan sebelumnya mohon maaf Kalau yang tadi yang apa Yang siangnya itu dia kameranya agak ke bawah Karena tadi settingnya kurang pas apa? Jadi dia apa Sekarang kita nyobain yang 1080p 120fps Kan yang tadi itu 4k 30fps Sekarang 1080p 120fps Dan tanpa mic eksternal Alias pakai mic bawah sekarang kita cobain yang resolusi 720p 240 fps dan masih tanpa mic external ah mulut kok itu jadi ini resolusi 724 eh 72 aduh mulut mulut jadi ini sekarang kita nyobain yang resolusi 720p apa 240 fps kan tadi udah 1080p sekarang 720 p Dan masih pakai mic bawaan tanpa mic eksternal jadi itu tadi dia hasil videonya jadi hasilnya untuk kat, untuk kategori action cam di harga 1 jutaan tuh udah sangat worth it Bipro 5 Mark 3 Alpine Edition ini udah aksesoris lengkap hasil video bagus nih cap dimana coba action cam beli action cam dapat aksesoris lengkap kayak gini dapat mic eksternal dapat baju kaos, dapat stiker udah lengkap nih mah, mountingnya udah dapat berapa ini? udah nggak perlu beli beli aksesoris lagi lah, paling tinggal beli baterai aja. jadi untuk harganya Bipro 5 Mark 3 ini, untuk yang versi gray yang super white itu dia di angka 999.000 atau satu jutaan, dan untuk yang versi blacknya, yang Ace itu di angka 1 juta kita lihat lagi nih spesifikasinya apa aja di dalam untuk action-cam satu jutaan kita udah bisa ngerekam video 4k 30 fps 2k 30 fps juga sama 1080p kalau untuk 1080p ini bisa 120 fps maksimal jadi mulai dari 30 fps 60 fps sampai 120 fps dan untuk yang resolusi 720 p ini bisa sampai 240 fps 120 fps dan paling rendahnya 30 fps tapi kalau buat ngevlog gitu sih, biasanya pakainya kalau saya kalau saya pak, biasanya pakainya di 1080p, 60fps biasanya tapi ini bisa maksimal sampai 4K terus untuk video formatnya MP4 H264 terus untuk apa resolusi fotonya 16MP, 13MP, sama 8MP paling rendah foto modelnya ada single shoot, auto, burst timer terus untuk video modenya ada normal bisa slowmo juga loop sama timelapse untuk slot memory card up to 64 GB untuk portnya ada micro USB HDMI out sama external, external mic speaker udah-udah include speaker juga dan WiFi ini bisa sambung ke aplikasinya untuk aplikasinya tuh nah, kalau nggak salah itu namanya jadi ini dia aplikasinya. Brica BiPro5 Alpha Edition bisa cari di Play Store atau App Store. Jadi buat kalian yang mau beli BiPro5 Alpha Edition ini bisa langsung cek link di deskripsi video di bawah. Nanti sama saya ditaruh link pembeliannya. Oke, okay, jadi mungkin sekian untuk video unboxing hari ini. Ditunggu video-video selanjutnya, konten, konten selanjutnya. See you next video.